Negara Indonesia memang tidak bisa dipungkiri lagi akan pesona alam yang melimpah. Salah satunya adalah peninggalan prasasti sejarah yang selalu dijaga akan keaslian bangunannya. Candi terindah di Indonesia tersebar di berbagai belahan Indonesia. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Candi Borobudur Candi Borobudur terdapat di kota Magelang, Jawa Tengah. Candi ini masuk dalam tujuh keajaiban dunia karena bangunan candi yang terbentuk dari stupa-stupa pada abad ke-8. Candi Borobudur terkenal akan kental agama buddha Karena pada zaman dahulu banyak warga yang menganut agama Buddha Mahayana, oleh karena itu Candi Borobudur hingga saat ini masih digunakan untuk tempat peribadatan umat Buddha, terutama pada hari besar umat buddha sayangnya bangunan candi borobudur banyak mengalami kerusakan yang diakibatkan aktifnya gunung berapi sehingga banyak bangunan yang diganti candi prambanan jika ingin berkunjung ke daerah istimewa yogyakarta Jangan lupa singgah ke Candi Prambanan. Candi ini dikenal akan legenda Roro Jonggrang yang sangat masyur dalam ingatan masyarakat. Candi Prambanan ini dibangun pada 850 Masehi sebagai persembahan tiga dewa utama umat Hindu. Candi Prambanan juga sebagai tempat peribadatan umat Hindu pada zaman dahulu, sehingga sekarang bahkan luas bangunan candi ini terus dikembangkan pada saat kerajaan Mataram oleh mahasambu sehingga Prambanan mempunyai daya pikat tersendiri bagi para pengunjungnya. Candi Dieng Dieng memang sangat kental akan pesona wisatanya. Salah satunya adalah Candi Dieng yang terletak di kota Wonosobo, Jawa Tengah, lebih tepatnya di kaki pegunungan Dieng dengan ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut. Candi Dieng ini mayoritas beragama Hindu. Candi ini sudah dibangun sejak abad ke-8 yang dibangun oleh Raja-Raja Wangsa Sanjaya pada abad ke-8 sampai 9 Masehi. Jika berkunjung di Candi Dieng ini akan menemukan tulisan-tulisan Jawa yang berusia sekitar 808 Masehi yang terkenal dengan prestasi tertua. Candi Dieng ini pertama kali ditemukan oleh tentara Inggris pada tahun 1814 karena sebagian besar bangunan Candi ini terkubur, sehingga banyak orang yang tidak tahu jika bangunan yang terkubur tersebut adalah Candi Dieng. Candi Muara Takus Candi terindah di Indonesia selanjutnya adalah Candi Muara Takus. Candi ini terletak di kota Kampar Riau. Sayangnya informasi mengenai Candi Muara Takus ini masih menjadi misteri karena hingga saat ini, belum ada ilmuwan yang tahu kapan prasasti sejarah ini dibangun. Namun dari kisah-kisah yang dikumpulkan, Candi ini berdiri pada saat masa keemasan Kerajaan Sriwijaya. Jika kebanyakan Candi terbuat dari Andesit, Candi Muara Takus ini dibuat dari batuan sungai dan pasir dan batu bata.